Assalamualaikum, mengutip dari Kompas.com, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 124 triliun untuk program kenaikan harga BBM. Dan untuk masing-masing keluarga akan mendapatkan Rp600.000 yang akan dibagikan dua periode, yaitu periode September dan juga Desember. Nah untuk melakukan pengecekannya ini sangat mudah sekali, Silahkan kalian simak videonya. Nah untuk melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian kunjungi situs cek seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan untuk nama dan juga alamat. Pertama dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa dan juga nama penerima yang sesuai dengan KTP. Oke jika sudah kemudian masukkan kode huruf yang ada di bawah ini. Kemudian pilih cari data. Nah, kalau nama kalian tercantum, maka di sini akan ditemukan data. Nama penerima seperti contoh di sini ada. Kemudian kalau kita geser, di sini ada untuk bantuan BLT. Nah, dikarenakan kemungkinan untuk input datanya belum selesai, maka di sini belum ditemukan ya. Tetapi kalau misalnya nama kalian di sini sudah tercantum, berarti ada harapan ya. Tinggal kita cek saja di sini. Dan kalau kalian belum menemukan untuk periode bulannya, maka cek secara berkala ya. Oke, itu dia cara singkat untuk melakukan pengecekan dana bantuan kenaikan BBM. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.